bentar mas-bentar mas, bentar, mas. Hmm. kamu benturan <tuh> makannya energinya aduh saya bedel <tuh> Assalamualaikum salam Pak Kiai Profatmo Wijoyo, Raja Wijoyo ke semua. Langsung ke poin apa inti? Ya, saya mau tanya ini untuk aba-aba semua. Keluarga saya dari tahun 2019 sering banget ada musibah ini, Pak. Hmm. Sering banget ada musibah. Keluarga saya sudah meninggal 5. Hmm. Udah, udah, udah. Nggak usah diterusin. Sudah ketangkap Sekarang kamu ke depan rumah. Ada sesuatu. Di... Siap, siap. Kameranya Anak. kamu lihat. Itu halaman, halaman rumah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Arr. Halaman rumah Arr. Bentar, ini kisah benturan energi Sama yang di depan ini Sih, bentar Mas, bentar Mas. Hmm. Kamu benturan tak, tak makannya energinya. Aduh, saya betul. Assalamualaikum salam bah kiyai Prof Atmo Raja Wijoyo ke Aduh Mas Dewa, Mas preman hmm. selamat tolong bantu saya berturan ini Ada sosok-sosok di -sosok depan rumah Bismillahirrahmanirrahim. Auudzubillahi minas syaiton. Auudzubillahi iya opi aku juga melihatmu Opi Kaputri. merinding aku pak Salam bakti Ibrahim Atmowijaya Aduh saya sampai nangis ini. Ini santet ini. Periset dapur itu. keluarga saya sudah meninggal 5 Mas dari 2019. <Sessizuk> ini ini ini santetnya terakhir. bukan santet dengan ini prisa dapur itu menghabisi satu keluarga ini. Sat terakhir ibu saya setruk seminggu yang lalu <laughs> saya nyerang saya mohon bantuannya waduh ini berarti ini. kalau gak sakral nggak berani oh. saya ini prinsip dapur ini ini santet tingkat tinggi nih orang kejawen ini yang punya ini jadi pering dapur ini lebih bahaya daripada jengges jengges atau layak ini kalau Mas Dewa Asmara sama preman salat gimana ini ini santet ini satu keluarga ini bisa habis ini Kan dewa, kan dewa. Allah. Oh Allah. Mas, masuk aja mas, aku benturan aku sama di luar mas. Siap, Cina, siap, siap nyerang saya masalah. ini saya sampai nangis siap, ini, siap, siap. Loh. Saya siap, siap. ini loh saya muntah ini loh saya sampai muntah-muntah ini ini saya sampai ya, ya, saya siap. nangis ini. parah ini memang ya, kalau <tuh> iya ratu bidadari kan wah dewa asmoro ini kondisi ibu saya ini yang terakhir Mas Dewa, tolong masukkannya sama Mas Preman Saya ini masih benturan ini Ini misalnya kalau saya biarkan ini kemasukan saya Liatin ibunya kayak gimana Ibu saya seperti ini <tuh> <laughs> . Salawat gimana, reman Raman Saya benturan ini, yang diserang saya ini. Oh, kak, soalnya saya peka. Jadi saya bisa benturan sama mereka. Assalamualaikum salam bahagia Ibrahim Wijaya ya, Assalamualaikum salam Bahkia, Ibrahim, atma, wijayu, rojaya, wijayu. Teruskan Dewa. Mm. E levar o som, levar o som, levar, som, levar, som, levar.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 Assalamualaikum kesaktian panjenengan parah ini ribuan mas parah ini ini sedapur ini satu keluarga bisa habis ini ini saya mau kemasukan kodam saya Assalamualaikum salam Bahagia Ibrahim Atma Wijaya Wijaya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Aku Ratu Bida dari Putu Nggeh Ibrahim Atma Wijaya Rajaya Wijaya Kusuma. Assalamualaikum salam ya poro danyang-danyang kaki danyang-nyai danyang Poro bau rekso bedah krawang sing joko laut sekoro Kidul Gusti kanjeng bunda ratu roro gidel. Jenengan kula aturi tindak dateng pergi emperan prayoga Niat ingsun ngaji jurang penatas-penatas hang sejati-sejati-sejati ning roso-roso hang sekti-sekti saking kersaning gusti Sengkolo teko bulan, balio bulan, sengkolo teko kito, balio ngitung, sengkolo teko etan, balio ngetan, sengkolo teko lor, saking kuasa ningsang yang mati, sengkolo teko kito, banyu sing teko, kami balio na keni sing teko, lo mah bali na teko, hau bo, meli saking kuasa ningsang yang wona, salam salam ya hodam, ya ya hodam jin, ya hodam le ya hodam le jasad, ya hodam le koi, ya hodam le malaikat, ya ricini. Assalamualaikum, salam aku Ratu Bidha dari Putu Niki Aji, berarti aku Wijoyo, Wijoyo Assalamualaikum, salam Kusti Kanjeng Bunda Ratu Kidul, Kusti Kanjeng Bunda Ratu Kidul, Kanjeng Panjenengan kula Indah, Dato' Brigjen Prabowo. saya saya kotak ganti yang mau masuk ini. Ini okay. sudah saya netralkan ini, Dan. Amin. Mas Eri, Mas Eri lihatin wajahnya sampean. Saya udah netral ini. Ya, siap siap. Siap siap. Itu sama kena pering sedapur. Ya, ya, ya. peri segapur itu sangat tingkat tinggi loh itu honggi oh, ini daripada layak hmm. santet layak lebih tinggi daripada jengges daripada panas pati karena spring segapur kan satu rumpun atau yes. satu rumpun itu satu keluarga yang dihabisin yang udah meninggal siapa aja adek saya almarhum adek saya Terus, adiknya, adiknya Mbah Putri, terus sama ini, Pak, sama Bapak tiri, terus Mbah Kakung, Mbah Putri jadi berlima itu mm. yang sudah meninggal urutan nah gaya jadi pres dapur itu santai tingkat tinggi itu kejawen itu ilmu hitam tingkat tinggi ini harus dijelaskan secara sakral sama gini aja sama tak bantu Ya, Pak, uh, siap. di kan ada link wa, samin mm -hmm. wa aku aja, samin screenshot ini aja, sama kirimkan kalau sama habis pic ini. ini. saya nggak bisa bantu secara langsung, jadi saya mm. memang harus sakral, harus ada sesaji. berat loh, saya sampai muntah loh, ini luka saya, ini lho muntah saya. iya mas. saya sampai nangis loh, ini sampe nangis ya gini Mas Dewa preman selawat gimana ini tanggapannya ini mau ke Bang Dewa dulu <laughs> Mas Dewa kalau aku sih cuman bisa bantu doa aja semoga apa yang dialami cepat selesai itu aja Iya saya ya. juga begitu mas ya. hanya bisa membantu doa dan pesan saya buat Mas tolong ibadahnya dikuatin lagi siap apapun keyakinan jenengan Apapun agama jenengan, tolong ibadahnya dikuatin lagi. Siap-siap, karena Terima kasih, mas. apapun yang terjadi di dalam keluarga jenengan ini adalah peringatan dari Sang Pencipta untuk jenengan, bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi itu adalah peringatan agar kita senantiasa kembali menyandarkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, apapun agama Anda. Apapun keyakinan anda Pesanku itu aja Siap siap. Apapun yang terjadi Itu adalah kuasa ilahi Tidak ada manusia Yang mampu untuk menepis segala ketetapan Allah Gek. Jadi Itu aja Pesan saya Ibadahnya diperbaiki Ketaatannya kepada sang pencipta Diperbaiki kembali Siap ini oh, yang bisa hmm. selesaikan. Ini harus kita secara kejawen, jadi harus sakral, harus ada tatanan. Saya udah sembilan kali ngurusin pring sedapul, jadi harus saya selesaikan secara kejawen. Ini iya, gak apa-apa. Sama dini, hmm. sama cario pring ambu, sama nunjingin, hmm. tapi harus nyolong loh ya, gak boleh bilang sama pemiliknya ada gak. Rumpun bambu yang ada di sana Banyak selawat. di kuburan jelas, jelas, Oke, bagus Saman ya. ambil yang batangan Paling bawah sendiri ya Dua, apa Satu rot saja Yang buntu, kirim ke alamat saya sama WA saya hmm. WA saya ada di bio, kan disitu ya, ada link Saman ya, nyuri Saman nyolong hmm. dulu, sama nyolong Bambu gak boleh ketahuan nah. orang Gini cari, maaf potong pembicaraan dengan uh, biarkan ya. penjelasan ini nanti ketika sampean Intan berdua dengan Masnya, ya. Ya. Uh, nanti Mas Eri sampean coba apa kontak carinya di belakang di sini tidak usah kita terlalu bagaimana bagaimana karena asumsi dan pemahamannya orang-orang akan berbeda. Ya intinya kan gitu, kita hanya berusaha untuk membantu, kita hanya berusaha untuk bisa meringankan Siap. sesama manusia. Ibaratnya baratnya karena sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang senantiasa bisa memberikan kemanfaatan. gitu siap jadi ya itu aja ya karena memang ada ada hukum itu ada hukum adat hukum syara hukum akli. ah jadi ini yang aja saya selesaikan dengan cara adat ini ya, dengan wes, cara ini, nggak ya, apa, -apa monggo nggak apa-apa soalnya itu sakral. ada yang bicara begini siap-siap-siap itu dan penghasilan banyak yang penderitaan itu adalah wujud rohman Rahim-Nya Allah dalam kehidupan Pak karena dengan kita diberikan penderitaan itulah cara indah Allah itu merangkul kita gitu loh gitu siap, jadi pak. terlalu simpel memaknai segala sesuatu Ya, intinya itu aja Kang Eri silakan komunikasi konsultasi ya. dengan siap <coughs> siap Cak Ri. Ini sakit sih ya. saya sakit waalaikumsalam ya. bismillahirrahmanirrahim saya juga kerasa sini. iya ini sakit ini ini mas ya Mas Heri, saya tak cerita pengalaman ya, ya siap. posisi saya di Malang ya posisi saya saat, saat itu di Malang terus saya menerawang <coughs> Itu posisinya di luar Malang. Itu saya sampai mutah darah. Karena sosok goib atau Jin santai perisek dapur ketika di Terawang itu dia tahu. Jadi dia itu nyerang. Galak. Ya, nggak apa-apa. Ya, itulah konsekuensinya ketika kita mau membantu orang lain. Itu serius, ini sampai mutah ini? Nggak, Mas. Ya, aku percaya saya juga mau kembali campian kang dewa po mm. <laughs> iya ya. tapi nggak ada masalah kok semua bisa, ada aku, masalah tidak ada masalah tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan kecuali kita malas berusaha dan malas berdoa insyaallah coba komunikasi dengan cari bagaimana gitu ya semoga iya. apapun bantu mas materi Eh, ya, di sana ada yang jualan kembang-kembang setaman enggak? Ada tukang kembang. Samen sebelum nyolong bambu, samen mandi kembang yeah. dulu, bersihkan. Terus samen bawa dupa ke barongan pring atau rumpun bambu. Intinya izin mm. untuk syarat. Terus samen potong, wis. Yeah. Cuman syaratnya enggak boleh, ada orang yang tahu di situ. Oh, iya, samen cipta saya. Boleh. Nanti kirimkan ya, ke saya ya. nanti saya kirimkan ke alamannya sama. Ya. Saya akan tancep di depan nah, rumahnya sama. Itulah gobloknya kamu. Jengkali. memaknai penyayang adanya tsunami di Aceh itu bukti roh menggeraimnya Tuhan loh pak. Terlalu sempit cara dengan ngaji itu. <laughs> lah emang perasaan anda itu bahagia derita itu bukan roh menggeraimnya Allah ta. Terlalu sing, terlalu itu apa ya dilancipin ya? Dilancipin apa lucu? Enggur. Lancipin. Terus kalau saya dilancipin, biar aku yang melancipin, sebentar kamu nyolong dulu. Ngedap rus, tak Rostok pak. Uh, iya. Mas Dewa, Sa preman, mas preman uh, dalam dunia klinik memang aneh-aneh ya, kayak jalangkung. Iya pak. Jalangkung paham. semuanya harus nyolong. Pacunya harus mencuri, kayunya harus mencuri, batoknya buat kepala harus mencuri. Jadi semuanya harus serba mencuri. Emang aneh-aneh. Kalau untuk ilmu kita memang aneh-aneh. Kadang pakai caranya ya. nyolong apa? Celana dalam. <tuh> Kalau saya tidak tidak pernah mempermasalahkan cari. monggo. Hmm. Gak ada masalah bagi saya. Hanya mereka mereka aja yang merasa dirinya itu putih, suci, baik. Hmm. Itu yang senang. Mencibir orang lain. Jika keburukan itu ada jalan-jalan. Untuk kamu bisa membantu orang. Kenapa tidak? Kita terlalu terlalu pinter. Ngomentari Uripe Wong. Oh kamu baik. Kamu gada. Kamu gatel. Kamu asu. Tapi sedikit pun kita tidak pernah. Ngoreksi diri kita gitu loh. Iya. Ngongkon, wong, tobat. Kamu sudah tobat apa belum? Ngomentari si gitu. orang jelek. Apakah Anda sudah merasa lebih baik? Itu. Ingat, Inga. orang yang pintar mencibir orang lain hanya mereka-mereka yang merasa dirinya lebih baik. Persifatan iblis ya, Mas Preman. Nah, betul. Ceramah Bukan ceramah Tapi... Pak itu ya terima kasih atas bantuannya untuk keluarga saya gitu atas doa doanya semuanya. saya terima kasih banyak. Iya, Mas Heri, kapan masih sakit gak ininya Aku sakit loh ini. Masih neken Iya neken nih, hati, masih neken. Ya. Mas besok kan jumat Kliwon ya, Mas Dewa besok kan jumat keliwon ya? M -m -m. Jumat keliwon besok. Iya. Oke, okay. udah samen besok ngambil lo bambu, segera samen kirimkan ke saya, Walakum WA-nya salam. di bio saya. Gigi, Dupone, Dupo ya. Gunung Kawi, nopo-nopo. Gunung Kawi aja, berarti samen izin, izin dikaww syarat. Bakar irang katanya dalam tujuh pintu itu pintu lungan itu tujuan udah Eri aku ya. gak kuat aku benturan sama kamu Eri sama tembem tembem yang kamu usah kamu turun aja ya <laughs> turun <Maturno laughs> turun ya turun <Maturno laughs> turun terima kasih tapi nggak benturan sama aku toh siap siap, siap. <laughs> kalau kang Dewa enggak benturan ya, toh terima kasih nggak <laughs> eh, masalah benturan lah soalnya ya. kan kita enggak punya apa-apa jadi enggak ya ya ya bang Waalaikumsalam selamat nggak ngajak ini No. Saya kan, ini, ada ini saya kan sama Bang Deo, Kang Dewa kan siap, siap, punya apa-apa, jadi enggak, ya enggak mungkin bisa benturan. siap-siap <laughs> iya, <laughs> Eri Eri kamu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Malam Jumat, Malam ini hmm. tak naikan Mbak Eka ini. Aku belum naik. kenapa sih? Assalamualaikum. ini naik? Lulu, lulu, Dukun ya. <laughs> nah betul sekali itu. Itulah sejuta umat bukan dukun hmm. umat ini uh, kalau ibu juga dukun ya kok tahu <laughs> Kang Kang preman Iya aku dukun cabul Eh saya itu predikat saya Dodol lagi-lagi lu <laughs> <lo> ngambil <laughs> cari yang aku, dukun boleh aku boleh aku, nanya aku boleh nanya Nah saya udah lemes Enggak, cuma Kenapa? aku aku mewakili para netizen oke okay? silakan bertanya silakan, silakan. Okay. saya jawab nanti kalau dia kalau kan ini kan para A pada ngomong gini jangan mau dm jangan mau wa gitu paling ujung ujungnya duit apa cari dengan begitu ujung ujungnya duit juga saya kalau saya nggak orang A, gitu. di sini saya minta uang dah ya makanya kan aku mewakili kalau ditanya itu jawab pertanyaan jangan ganti bertanya Biar Ma, jelas saya live di telogodok Orang tak suruh sodaka Kamu punya uang berapa? Iya, iya, ribu? Makanya Kamu biar lelaskan. jelas Biar jelas Ngerti nggak maksud gue Biar jelas hmm. Jadi netizen-netizen ini jangan asal Ngomong Itu alis dikondisikan Uangnya berapa banyak Salah ya aku minta transfer seratus 100000 aja belum ditransfer pamer buku tabungan tabungan kosong maksudnya kosong ini enggak uangnya kosong kosong, kosong. Ya. tadi ada yang typing eh uh, apa uh, kodam one by one kodam itu apa sih aku boleh tanya enggak tadi kodam yang typing. itu kayak di belakang saya wulan ini di belakang kodam. saya deket banget ini enggak sampai satu kilo kodam berawijaya kodam lima berawijaya bener Yes. Hai, ah, ini kalau di belakang ini kelihatan Kodam saya nampak kan? Nah Kodamku di depanku nih. Ker, hmm. maksud aku tuh gini loh: kalau kalian gak suka sama hostnya, oke okay, gak masalah gitu kan? Kalian mau menghujat host seperti apa itu gak masalah, tapi ketika host dan para tamu Udah ya, ada. lagi Baani ngobatin berarti. orang lagi ngobatin orang <laughs> Tolong, seenggaknya dibantu doa untuk kesembuhan. Iya. Ini pasti jadi, tapi saya, tapi mutahin Sekresek ini loh, iya. Kalian gak suka sama hostnya atau sama tamunya Masuk. yang bantuin gak masalah, tapi ketika ada orang sakit, tolong dong bantu doa. Ya, udah lima berawijaya, gak, gak ada apa -apa. salahnya kok. Itu dapat, Malah dapat pahala gitu. Enggak apa-apa, bulan. Jadi intinya begini: mm -hmm. ketika kita melakukan segala sesuatu, masih butuh dianggap lebih baik okay. pulang. Pembodohan, ya, ya itu terserah persepsi mereka, terserah orang. Mereka. Iya, persepsi hmm, orang masing-masing, ya. Hmm. Jadi intinya, saya cuma bisa nyampaikan pola sampai... bahwasanya, apapun yang sifatnya bisa bermanfaat kepada sesama, hmm. lakukan. Ada Gus Mudah, mana? Gus Traktir, oh, iya. Gus Mud Traktir. Ini <tis> itu Gus Mud. <tis> <tis> <coughs> waalaikumsalam iya. uh, anak mama aku nggak mau teng pembicaraan orang aku cuma tadi kan aku bertanya bersatu. coba jelaskan oke ya betul sekali ntar ada masalah kalau saya gak ada masalah hmm. Hmm. ya iya wong josol sampai Bukan kakak, Bukan kakak tapi, tapi host Oh, hostnya. Iya, waalaikumsalam. Baru juga lupa lupa disumbat ghi. Bang ya. Parno yang nggak. Muda, acaranya ya. gue jangan lupa. Jangan lupa coba disumbat. Abang bus mut. Gersek adi gersik mood. Surabaya ada. Sisi aku tas siap. Hmm. <laughs> gusmut lope-lope aku Dua tadi lope-lope bersih -lope. Kan tadi udah begini kan tadi udah begini ngomong-ngomong agak lakalan uang awam nyiman Sampo Rasul Rampes Kang Hai Amin Amin Ya Rabbal Alamin